Baiklah, para sahabat. dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini di hari Jumat berkah ini, para sahabat. Ya, bagaimana akan memberikan informasi dan kabar-kabar baik serta kabar bahagia pastinya dari idola kesayangan kita? Kabar pertama, para kita awali dengan info yang disuguhkan, yang diberikan oleh L2 Werut kita semua tentunya dihimbau, jangan lupa untuk memvoting di aplikasi Jukes, di aplikasi SCTV, dan aplikasi video.com, dan juga lewat SMS per ya. Di acara SCTV Music World 2022, mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid untuk mendukung apapun itu yang terbaik pokoknya buat budalasti Lesti dan Bapak Semoga idola kita bisa memborong piala penghargaan di acara SCTP Music World 2022 Disimak juga bersahabat di kalimat info caption yang dituliskan Jangan lupa voting di Jukes, HDVV Yuk kita raih kemenangan di semua nominasi Jangan lupa ya SNS setiap hari dan voting melalui aplikasi video dan Jukes setiap hari semangat Tuh, dikasih semangat ya oleh Venus luar biasa Mudah-mudahan kita semua tetap kompak Mendukung yang terbaik buat Bunda lesti Dan Papa Bilar Berikutnya para sahabat Kita lihat juga Ada kabar bahagia yang kita dapatkan Di SCTV Music World 2022 Alhamdulillah Untuk Bismillah Cinta Ini di posisi pertama Menyalip Atta Halilintar dan al Hermansyah Dengan judul lagu Hari Bahagia yang tentunya menarik ini persahabat ya. Poinnya sama persahabat 648,9k Untuk poinnya persahabat ya Sama-sama Tentunya kita buktikan persahabat ya Mudah-mudahan Leslar bisa memborong piala penghargaan Yuk tetap kompak Tetap semangat terus untuk warga Gonoha Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini mau spesial nih, ketika mau main sepak bola semalam di malam Jumat rutinitas Papa Bilar dan tim, tentu di sini kita lihat persahabatnya Papa Bilar selalu saja meresahkan saat mau ganti baju. Aduh, ini si cute banget persahabat ya warga Konoha, khususnya Mama Alice lah pastinya teriak-teriak tuh. <laughs> Masya Allah persahabat ya di malam Jumat malah Papa Bilar meresahkan banget ya. Luar biasa mudah-mudahan sehat selalu Bahagia selalu untuk Leslar dan keluarga Amin Dan bersahabat kita lihat juga Ada momen spesial juga yang nih Foto Papa Bilar Dilihat di sini bersahabat ya Sepertinya ini foto lama Rambut Papa Bilar saja masih panjang ya Tetapi kita bahagia melihat masinggan foto ini Masya Allah mudah-mudahan semakin banyak dukungan Semakin banyak doa dan support yang diberikan dari orang-orang yang baik Yang tulus mencintai keluarga Leslar Berikutnya juga persahabat, perhatikan Ini ada momen spesial nih Ketika di lapangan, Papa Bilar menunjukkan skill yang sangat luar biasa persahabat, ya Kita lihat hanya skill dari Papa Rizky Bilar Wow, ini keren banget persahabatnya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu, Papa Bilar. Kalau di lapangan sih, memang dimagenya luar biasa banget ya. Selalu membuat kita bahagia dan selalu membuat kita bangga padanya. Dan kita lihat juga persahabat ada buka spesial dari Aku Selalu Entertainment. Kita lihat nih, ada postingan foto Bunda Lesti yang sedang tertawa ya. Ada kalimat juga yang di posting. Yang subscribe, like, entertainment. Pasti tahu kenapa Bunda Lesti happy banget di sini. Wah, kira-kira Bunda Lesti happy banget di sini, bersahabatnya? Kenapa nih, kira-kira Masya Allah, banget nih? Tentunya para warga Konoha tahu banget ya di momen Bunda Lesti ketawa ngakak bahagia. Dan jangan lupa bersahabat ya, untuk selalu mendukung karya-karya terbaik Lesti Entertainment maupun di channel YouTube-nya Papa Bila bulan Mudah semakin semakin banyak lagi dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik. Berikutnya persahabat ada info juga jangan lupa untuk kita semua bahwa siang hari ini bakal tayang bakal hadir di acara GWS Gembira Waktu Siang acara arafit terbaru persahabat di SCTV bakal ada kejutan. Papa Bilar akan tentunya bertanding melawan Arab Ahmad, main pingpong. Ini sih tentunya yang ditunggu-tunggu bangga persahabat ya jam 12 siang nanti. Jangan sampai lupa, tetap support yang terbaik untuk idola kesengan kita. Dan mudah-mudahan persahabatnya ada kejutan dan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya.